serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar spesial dari Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar baik dari idola kita di kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan. Ada informasi top 50 dangdut di bulan Maret 2023 Alhamdulillah lagu Andalan, Lagu yang sangat fenomenal Insan biasa Kembali persahabat ya Menorehkan sebuah prestasi Masuk ke dalam top 50 dangdut Di akun langit music Luar biasa Di urutan ke 16 persahabat ya. Kita makin bangga Dan pasti makin kagum dengan idola kesayangan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 kangen banget, jujur, Leslar katanya itu persahabatnya, banyak sekali merindukan kekiutan, keharmonisan, kemesraan dari Leslar, apalagi live TikTok ini emang sangat ditunggu sekali oleh warga Konoha, namun dengan kemungkinan besar persahabatnya Bapak B harus lebih tentunya banyak istirahat kita semuanya harus tentunya bisa juga mengerti dengan keadaan dan situasi persahabatnya, doakan dulu untuk Bapak B mudah-mudahan sehat dan bisa beraktivitas kembali walaupun tentunya sudah membaik tapi Papa Bi juga sepertinya harus lebih banyak istirahat dulu Persahabat ya doakan saja kita lihat juga Persahabat begitu banyak memang pertanyaan yang masuk ya kepada fanbase papanya Abang L kok dari kemarin nggak kelihatan katanya Persahabat ya kita mengingatkan ketika Bapak Bidu wawancara, ya kalau kangen didoakan saja kata Bapak Bilar. Tuh, rindu yang terbaik itu adalah ketika kita mengadahkan tangan untuk meminta doa dan mendoakan yang kita rindukan. Tuh. Kalian harus tentunya ingat dengan kata-katanya Bapak Bilar ya saat diwawancara. Kita doakan mudah-mudahan lancar terutama Bapak B mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan dan terus memberikan kejutan buat warga Konoha kemudian juga untuk berikutnya, para sahabat kita simak di story MRB Clothing Line kali ini MRB mengunggah ketika momen live-nya Leslar, para sahabat ya. namun kita dibikin salvak banget ya dengan kalimat yang di posting pak bos, bu bos kira-kira masih ingat nggak live ini ya? studio kan sudah ada bisa yuk cover lagu legendaris ini menagih janji. Para ya, tentunya pernah memang saat live di sini, Bunda Lesti Papa Bilar. Para ya, ingin meng-cover lagu legendaris. Pokoknya bismillah saja. Mudah-mudahan idolaksanya kita bisa meng-cover lagu-lagu yang lawas dan pastinya para sahabat ditunggu sekali kejutannya. Karena memang warga Konoha selalu menantikan karya terbaik dari Lesti dan Bilar. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat kita simak di postingannya, Bang Aswin. Baru saja juga Bang Aswin mengunggah sebuah postingan kalimat "Kadar Allah". Mudah-mudahan persahabatnya sehat, terus untuk sahabatnya, Bapak Bi, sahabat Bunles, dan kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan apapun yang dilakukan oleh kita selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu SWT. Amin. Doa terbaik pasti memang selalu kita berikan, selalu kita panjatkan setiap hari untuk orang-orang baik. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan cirukan vitamin malam hari ini tetap stay tune ya di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar. Bang min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.